8 meter. Ini yang sebelah sini, Tok. Masih itu atasnya tuh enggak rata. Eh, lurus ya. kalau enggak itu udah ya ganjel sebelah sononya. Nanti ukiran bisa di pinggir buat banggi Tinggi 27 Lebar 8 meter Tapi yang tengah 6 meter Mudah-mudahan yang mesen orangnya lagi, lagi ikut lihat ya Semangka karena cuaca masih panas Paru-paru panasnya Dan kamu di situ ntar ada di Facebook nah, Di situ ntar kelihatan yeah. di Facebook iya. Ntar kita unjukin kalau ada hasilnya Nah, udah rapi, pelaminan tinggi 27, lebar 8 meter, yang tengah 6 meter. Kalau ukiran bisa dikombinasi, bisa ditaruh di pinggir, kalau pengen tengahnya kaca semua. Jok. Ya. Baru sempet dipasang, padahal udah rapi dari kemarin Waktunya kebanyakan tidur saya enak Minum dulu geng, ikut aku ini Ya, yang orang sama nah, ya, yang... aja, ya, nah, gitu aja, karena mau difoto anak kecil mau ikut lagi-lagi selfie anak kecil. Jadi cukup cukup panjang, <tuk> <t visiting .eneridée> ya. Tidak ada Karena cukup yang bisa melakukan namun di sini sedikit Untuk untuk ya, untuk memberikan.